Iblis berdoa dan meminta kepada Allah sebelum dikeluarkan dari surga. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Hijr ayat 39-40. Rasulullah bertanya apa permintaan Iblis kepada Allah. Inilah tujuh doa Iblis yang dikabulkan oleh Allah. 1. Aku minta agar Allah membiarkan aku berbagi dalam harta haram anak manusia. 2. Aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk bergerak dalam aliran darah manusia. 3. Aku minta agar boleh ikut bersama dengan orang pergi ke tempat-tempat maksiat. 4. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi, dan toilet sebagai rumahku. 5. Aku minta agar Allah menjadikan pasar mall sebagai masjidku. 6. Aku minta agar Allah menjadikan syair-syair musik yang melalaikan manusia dari Allah sebagai Al-Quranku. 7. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Dan Iblis pun berpesan kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, takdir telah ditentukan. Maha Suci Allah yang menjadikanmu pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin penduduk neraka. Walau walam bisawab.